Ayo, kan Este mini ini bisa DC 12 volt sampai 15 volt. Eh telah lama oh, kita day -day. bersama dalam sebuah tumpuan ilmu. Mari kita kenang bersama akan jasanya seorang guru nah. Seorang guru Jasa guruku tak terhingga Aku takkan melupakannya Banyak ilmu yang ku dapatkan Jasanya ku ingat sepanjang masa sayang ku ingat sepanjang masa terang lama kita bersama Dalam sebuah tuntutan kita mari kita kenang bersama akan jasanya Kita semua oh? jangan sampai kita merasa semua itu yang sia-sia. Mari, mari kita doa. Mau um, ini nya, mohon Mari kita dalam bersama akan jasanya seorang nya nah, kita, di kita, dalam mohon A R Dingin esnya di sini nih dipegang kalau dipegang ini Luarnya RS jari Contohnya saya Ini enggak dibuang ya Kalau enggak dibuang Di sini dia RS nya ada Pegang-pegang basah pegang basah RS Ini di dalam box ini Dia akan luarkan RS do RS, tengah pagi ya, do RS, basah, di dingin sekali nih kantu RSnya. Kalau ditumpangin gini juga bisa keluar RS-nya nanti. Coba pakai lauk Kalau lauk pasti bisa yang angin, angin kipas biasa kanan kiri. Nah, bagian depan angin dingin, esnya. Garansi satu bulan apabila di dalam di sini tidak terasa dingin es atau tidak mengeluarkan es kalau ditunggingin begini tuh kan. TRS. TRS. TRS. Apabila tidak mengeluarkan RS seperti ini. Itu RS satu bulan apabila tidak mengeluarkan air es atau dingin es di dalam box freezer nah seperti ini mana kita sih kertas biasa kalau di dalam box ini tidak menghasilkan dingin es atau air es kalau dimiringkan begini nah. ini. Kalau, air es. Jadi kalau ini kan yang kuarti tidak akan tumpah soalnya di dalam box ini buat pembuangan air es nantinya nanti pembuangan RS-nya disedot di lagi oleh kipas pembuangan dinginnya jadi dibikin pelembab jadi RS-nya jadi dikit tidak banyak karena pembuangannya di, dibikin pelembab Untuk dinginnya oke gitu aja kan ya sip ini dingin dingin ini kipas biasa dua ini ke tengah off ke atas eh ke bawah low low ke atas sip kalau ditungguin, keluar ls tuh dites ini baru dinyalain awal Jadi dc 12 sampai dc 24 support.